Kasih tahu dang, mener. Halo semuanya, selamat datang dalam program video pendek pembelajaran bahasa Manado singkat yang diberi judul "Kasih Tahu dang, Mener". Di pelajaran kita kali ini, kita akan belajar kata baru, yakni "smoke hole". "Smoke, coal. Smoke coal artinya sarapan, breakfast, asa gohan. Contoh penggunaan ya Menjo, smokol dulu kawang Ayo, sarapan dulu sobat Let's breakfast, comrade Oi, asagahan desiyo yo, aibo Karena saya mager kasih contoh kedua Jadi langsung aja kita bakal lanjut ke cuplikan sketsa yang sudah kalian tunggu-tunggu Sekian pelajaran kita kali ini Sampai jumpa di video berikutnya semakal buk buk buk semakal buk buk buk wah ribut sekali gak nah? apa kira itu sama deng sahur ha kenapa dong kita udah bangun apa deh pemerintah hari ini kenapa dong kucing besar alas ha apa ngana bilang kenapa dong kucing besar alas oh, oh pasti kita masih tak tidur manis ya kan Napa dang buka tuh mulut pergi sih lo? ya baik dis ya baik gunai wah